Menemani diriku Cinta kita memang Tidak semudah Yang dibayangkan Kulu kita saling Menyakiti dan Hampir menyerah Tapi kini Kita ada tuh saling Menyempurnakan Ku berdoa Untuk